Apa kabar, POP Gengs? Selamat datang kembali di DP Wiki. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke provinsi penghasil timah dan lada terbesar di Indonesia. Yang ibu kotanya pernah menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 1949, meski hanya 7 bulan. Tempat pengasingan Bung Karno dihuni orang suku laut dan jika kamu pernah membaca atau menonton Laskar Pelangi inilah lokasinya Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung berada di bagian timur Pulau Sumatera berdekatan dengan Sumatera Selatan yang dulunya masih tergabung dalam satu provinsi hingga tahun 2000 Bangka Belitung menjadi provinsi sendiri terdiri dari dua pulau utama Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau yang sudah bernama adalah 470 buah dan 50 pulau yang berpenghuni dengan lambang daerah perisai yang di dalamnya terdapat peta Bangka Belitung. Provinsi ini bermoto serumpun sebalai, yang bermakna penegakan demokrasi diambil lewat jalur musyawarah mufakat. Ditaklukan Sriwijaya hingga Majapahit, hingga era pendudukan Belanda, Bangka Belitung pernah keresidenan. Dan di masa-masa mempertahankan kemerdekaan, pangkal pinang ibu kota Bangka Belitung secara de facto pernah menjadi ibu kota Indonesia. Tahun 1949, kala itu Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Agus Salim diasingkan di Wisma Ranggam di Muntok, Bangka Barat, mulai tanggal 5 Februari 1949, membuat pimpinan dialihkan ke Bangka Belitung. Tempat pengasingan itu kini menjadi tempat wisata sejarah. Sebuah tugu di Taman Sari Lapangan Merdeka Pangkal Pinang tertulis prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ini bukti lain bahwa pangkal Pinang secara tak resmi pernah menjadi ibu kota negara. Khusus untuk Pulau Belitung, setelah film Laskar Pelangi booming menerima julukan baru, yakni Negeri Laskar Pelangi. Berkunjung di Pulau Belitung, kamu bisa mengunjungi Sekolah SD Muhammadiyah Gantong, yang merupakan lokasi syuting film Laskar Pelangi di Belitung Timur. Juga, museum kata Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi, museum berbentuk rumah tua, berisi memorabilia Andrea Hirata dan filmnya. Di Belitung Timur ada Kota Manggar, kota kelahiran Pak Ahok, yang juga dijuluki Negeri Seribu Warung Kopi. Karena di mana-mana kamu bisa menemui warung kopi di kota ini. Bahkan pada tahun 2011 pernah diadakan kompetisi minum kopi yang diikuti banyak peserta. Sedangkan untuk Pulau Bangka, Julukannya sangat terkenal, Pulau Timah. Karena di pulau ini ditemukan banyak potensi timah yang melimpah. Bangka sendiri berasal dari bahasa setempat yakni wangka yang berarti timah. Pulau ini memang menjadi penghasil timah terbesar di Indonesia. Dan juga penghasil lada terbesar di Indonesia. Bangsa kolonial pun sampai tertarik masuk karena rempah andalan ini. Sekitar tahun 1709 lah, Pertama kali menemukan Timah di Pulau Bangka Awalnya oleh orang-orang Johor Sejak saat itu, Timah Bangka menjadi rebutan Oleh para bajak laut, kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara Hingga VOC memulai kerjasama dagang di tahun 1717 dengan Sultan Palembang Tahun 1803, Belanda pun mulai mengambil alih penjualan Timah Dan menguasai perdagangannya Hingga kini, Timah Bangka masih menjadi rebutan dan telah banyak galian resmi-tak resmi di pulau ini, mengubah wajah daratan bangkah serupa bopeng, tidak rata dan dipenuhi dengan kubangan. Dengan populasi pada tahun 2022 sekitar 1,5 juta jiwa, bangka belitung dihuni mayoritas orang Melayu berdialek belitung. Selain mereka, ada juga suku tertua, bernama Lom. Mereka ini adalah pelarian dari Majapahit yang menolak memeluk Islam dan memilih berdiam diri di daerah pedalaman dan hutan. Enggan berinteraksi dengan dunia luar dan menolak orang-orang baru, mirip dengan orang-orang pedalaman di beberapa wilayah. Orang lom dalam adalah yang paling terasing, dan orang lom luar yang membuka diri setelah terbukanya lahan baru untuk pemukiman. Lom luar saat ini menjadi incaran para wisatawan budaya, dan telah ada perkampungan sendiri di Dusun Mapur, yang bisa dikunjungi dengan deretan rumah panggung khas orang lom, yang berada di dalam hutan memenuhi kebutuhannya dengan bercocok tanam. Sedangkan yang berada di pesisir mencari penghidupan dari lautan dengan menjadi nelayan. Mereka ini masih menjaga kepercayaan nenek moyang mereka. Populasi mereka sekarang yang terdeteksi sekitar 130 jiwa. Ada juga suku Ameng Sewang, suku orang laut yang berada di pesisir Belitung. Hanya membangun gubuk kecil semi permanen di pesisir lebih banyak menghabiskan hidupnya di sampan atau di air. Jika air surut, mereka akan berpindah ke perairan yang banyak potensi ikannya. Mereka bisa dibilang suku semi nomaden. Jika tidak sedang berlayar, mereka akan nongkrong saja di pinggir pantai bersama anggota keluarga, menikmati angin laut, dan rokok. Karena mereka mayoritas telah memeluk agama Islam, maka mereka tidak meminum tuak, tapi untuk rokoknya. Mereka bisa menghabiskan berbatang-batang. Subsuku orang laut yang telah hidup modern adalah orang sekak. Mereka sudah tak lagi menjadi nelayan dan banyak yang telah bercocok tanam. Mereka juga telah membangun perumahan permanen. Mulai naik ke daratan pada tahun 1973 saat pemerintah memberikan mereka lahan garapan. Beberapa dari mereka juga telah menjadi penambang dan pekerja di perusahaan tambang swasta. Etnis lain yang menghuni Bangka Belitung adalah Tionghoa Bangka Belitung. Provinsi ini memang menjadi salah satu tempat konsentrasi tertinggi dari orang-orang Tionghoa selain Jawa, Riau, Sumatera Timur, dan Kalbar. Pak Ahok adalah salah satu di antara mereka. Kedatangan skala besar orang Tionghoa berkisar antara tahun 1700 hingga 1800-an. Dan sekarang populasi mereka mencapai 44% dari keseluruhan total populasi. Tidak hanya orang laut yang bisa menikmati pantai bersama keluarga, kamu juga bisa. Banyak wisata pantai lo di provinsi ini. Salah satunya adalah Pantai Matras, yang ada di sebelah timur laut Pulau Bangka. Tepatnya di desa Sinar Baru, kecamatan Sungai Liat. Pantai ini dijuluki sebagai Pantai Surga, Menghadap langsung ke arah Laut Cina Selatan dengan hamparan pasir putihnya yang menyilaukan seperti mutiara. Serta pohon kelapa dan air laut yang bening, wajar dijuluki surga. Jika ingin menepi ke hutan, bisa ke desa air selumar. Di situ ada yang disebut dengan Bukit Peramun. Dengan mendaki sekitar 30 menit, kamu bisa menikmati objek wisata ketinggian ini. Bukit yang dipenuhi tanaman obat-obatan dan bunga. Hanya karena juga dijadikan sebagai hutan konservasi, jadi ya kamu tidak boleh asal potekin bunga dan daunnya ya. Penghuni hutan asli bangka belitung adalah mentilin atau tarsius bangka, jenis tarsius khas belitung yang terancam punah. Untuk kuliner, kamu harus nyobain lempah, sup ikan dengan buah nanas khas bangka, berwarna kuning dan rasanya seger. Jika hanya ditambah bumbu-bumbu hingga berwarna kuning, maka disebut lempah kuning. Jika ditambah nanas, maka dinamai lempah nanas. Makanan ini adalah perpaduan sumber alam dari laut dan darat. Untuk dibawa pulang, kamu bisa bawa oleh-oleh terasi yang terbuat dari rebon asli. Masih berbau laut dan ini sudah sangat mendunia. Well, sekian perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa di DP Wiki selanjutnya.